Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan saya berbagi amalan-amalan sunnah yang baik untuk dilakukan, baik saat Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sesungguhnya, perkara yang paling mulia yang harus diperhatikan oleh seorang Muslim dalam kehidupannya dan hal yang paling bermanfaat bagi seorang mukmin. Untuk dia menghabiskan waktunya adalah dengan senantiasa beramal soleh, dengan penuh keimanan serta niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya amalan-amalan soleh dalam keseharian kita itu haruslah sesuai dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sohi dan kuat dalilnya. Jangan sampai setiap insan mengamalkan suatu amalan di luar dari yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dan tuntunkan. Simak Quran surah Al Isra. Ayat 36 Mari kita tetap istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya Dan istiqomah yang benar itu adalah Bagaimana seseorang betul-betul menangkap ilmu agama yang benar Lalu ia menerapkan dan bertahan sampai ajal datang menjemputnya Ada niat berpuasa Ramadan sesuai sunnah Niat puasa wajib itu harus dilakukan sejak malam hari Yakni sebelum masuk waktu fajar atau subuh Hadis nomor 656 dari Kitabul Maram, Ibnu Hajar membawakan hadis dari Hafsah Umul mukminin bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya." Hadis ini dikeluarkan oleh yang lima yaitu Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. An-Nasai dan Tirmizi berpendapat bahwa hadis ini mauquf hanya sampai pada sahabat atau perkataan sahabat ibnu huzaimah dan ibnu hibba mensuhikan hadisnya jika marfu, yaitu sampai pada Nabi saw. dalam riwayat ad daruqutni disebutkan tidak ada puasa bagi yang tidak berniat ketika malam hari. dari keterangan hadis di atas inilah yang menjadi pembeda puasa wajib dengan puasa sunnah di mana puasa sunnah boleh diniatkan di pagi hari, sebagaimana datang dari hadis-hadis yang diikuti para sahabat. Nabi Alaihi Wasallam bertanya kepada istri-istrinya, apakah ada sarapan wahai istriku? Maka istri Nabi menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau begitu saya puasa. Dari dalil ini, seorang yang puasa sunnah, dia boleh berniat di siang hari, dengan syarat sejak pagi dia belum makan dan minum. Apabila ada seseorang berniat puasa jam 9 pagi, maka argo pahalanya baru berjalan jam 9. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu biniyat. amal itu tergantung dari niatnya. Kalau dia baru berniat jam 10 pagi, maka argo pahalanya baru berjalan jam 10 pagi pula. Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a a'malu biniyat. amal itu tergantung dari niatnya. Inilah ada berniat dalam puasa sunnah. Adapun adab berniat dalam puasa wajib, niatnya harus dari malam hari. Ketika akan berpuasa wajib besok harinya, maka di malam harinya kita harus berniat dengan tidak melafalkan bacaan tertentu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu berpuasa tidak melafalkan atau tidak mengucapkan bacaan-bacaan tertentu. Dan para sahabat, ketika itu juga tidak melafalkan atau tidak mengucapkan bacaan-bacaan tertentu pun, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi. Sebaik-baik puasa adalah puasa yang dicontohkan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Sebaik-baik haji adalah hajinya Nabi, dan seterusnya. Jadi, tatkala nabi berpuasa tidak melafalkan bacaan tertentu dalam niatnya, maka kita pun berusaha mengikuti nabi kita. Kita pun tidak perlu melafalkan niat dengan bacaan tertentu pula. Sebagai contoh, bila seseorang di malam harinya pergi ke penjualan si goreng dengan niatnya beli untuk sahur. Karena niat itu tempatnya di hati, maka niat seseorang tersebut sudah dicatat berniat untuk berpuasa wajib di esok harinya. Untuk itu, kita harus meninggalkan kebiasaan kita saat bersahur yang keliru selama ini, yakni meniatkan puasa wajib diucap diucapkan di saat hendak santap sahur dengan melafalkan bacaan yang sejak usia TK sudah kita hafalkan, yakni Wa itu sama qadin dan adai Syahri, ramadhan hadis danatulilahilah. Jelas, ini adalah di luar yang Rasulullah contohkan kepada umatnya. Bila kita cinta dan mengaku sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berusahalah menghidupkan sunnahnya dengan mengikuti, meniru, dan melaksanakan apa-apa yang telah Rasulullah contohkan. Bukan kita sekedar mengikuti kebiasaan di lingkungan kita tanpa kita tahu ilmu itu dari mana asal usulnya. Waktu makan sahur berakhir ketika azan subuh berkumandang atau masuknya fajar subuh. Dalilnya disebutkan bahwa aktivitas makan dan minum berhenti ketika terbit fajar subuh, yaitu ditandai dengan azan subuh yang tepat waktu. Sebagaimana dalam ayat quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu Fajar kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam dalam al majmu Imam Nawawi menyebutkan kami katakan bahwa jika Fajar terbit sedangkan makanan masih ada di mulut maka hendaklah dimuntahkan dan ia boleh teruskan puasanya jika ia tetap menelannya padahal ia yakin telah masuk Fajar maka batallah puasanya permasalahan ini sama sekali tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Dalil dalam masalah ini adalah hadis Ibnu Umar dan Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Bilal mengumandangkan azan di malam hari, tetaplah kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi maksum mengumandangkan azan." Hadis Luqman Bukhari nomor 622 dan Muslim. Jadi, perlu diingat bahwa waktu imsak yang benar adalah waktu azan berkumandang. Ketika di masjid terdengar waktu imsak tinggal 5 menit lagi, maka ketika waktunya sudah melebihi 5 menit pun, seseorang itu masih boleh makan sahur, asalkan azan subuh belum berkumandang. Justru, waktu makan sahur yang baik itu adalah di ujung-ujung waktunya. Memenuhi adab-adab berbuka dan adab-adab makan saat berbuka sesuai sunnah Pertama, ketika telah mengetahui waktu berbuka maka adabnya adalah dengan menyegerakan berbuka puasa Kedua, berbuka dengan rupa, tamar atau seteguk air Rasulullah biasanya berbuka dengan rutab atau kurma basah sebelum menunaikan salat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar atau kering Dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan seteguk kepayat. Dari Aisyah, Raudhahul anha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah yang menyebut nama Allah, yaitu membaca Bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awaluhu wa akhiruhu dengan nama Allah pada awal dan akhirnya." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3767, Tirmizi nomor 1858. Al-Hafiz Abu Pahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Urutan tata cara berbuka puasa. Pertama, membaca bismillah. Kedua, kemudian berbuka dengan rutab, kurma basah atau tomer kurma kering atau air putih. Ketiga, setelah itu membaca doa berbuka puasa. Ma'u. Kebetalaan tilang uruku, betabatal ajaru insya allah. Telah hilanglah dahaga, telah basalah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Untuk itu, mari kita ganti tata cara berbuka puasa kita sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azamkan diri untuk senantiasa membaca zikir pagi dan petang karena berpahala besar dan menghapuskan banyak dosa. Zikir merupakan salah satu ibadah untuk terus mengingat Allah. Zikir dilakukan dengan menyebut lafaz-lafaz pujian untuk Allah dan juga bisa diamalkan kapan saja. Namun, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa, Waktu yang paling utamanya adalah pagi dan petang Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 42-43 yang artinya Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang Dan adalah dia yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman Kemudian dalam surah ar rum ayat 17 yang artinya Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di sore hari Dan waktu kamu berada di waktu pagi hari Zikir pagi dan petang ini patut diamalkan Karena akan membuat kita lebih semangat dalam menjalani hari-hari kita Serta dimudahkan Allah dalam segala urusan Anjuran Nabi saat berzikir dengan menggunakan ruas jari tangan sebelah kanan Berzikir dapat menggunakan ruas-ruas jari tangan tiap ruas dihitung sebagai satu kali amalan. Di dalam hadis riwayat an Nasa'i dari Abdullah bin Amar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua perkara yang tidaklah seorang mukmin dapat menjaganya kecuali ia akan masuk surga. Kedua perkara itu mudah, tapi tidak banyak yang mau melakukannya. Abdullah melanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, salat lima waktu dan usai salat salah seorang dari kalian Bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali. Semua bernilai 150 di lesan dan 1500 ditimbangan. Aku menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir-zikir itu dengan jari-jari tangannya. Berzikir lebih utama dengan jari tanganmu. Hitunglah zikir itu dengan ruas-ruas jari karena sesungguhnya ruas-ruas jari itu akan ditanya. Dan akan dijadikan dapat berbicara pada hari kiamat. Demikian semoga kita dimudahkan untuk melestarikan semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.